dan Mas Bro Hari ini aku mau ngajakin kalian Untuk ngambil paket gratis Untuk bayi Dari Libero Jadi paketnya ini disuruh Diambil di Ika Supermarket di Dikirim lewat SMS Sebelumnya aku udah daftar Beberapa bulan yang lalu Dan sekarang umurnya 8 bulan, kehamilan 8 bulan Dan aku dapat gratisan paket Dari Libero Right? ya. Yeah. Why are you taking the lift? Kita sayang, you <laughs> I can run, you the can down. go with the stairs. Ya, yeah. tuh, you don't know how to Soalnya naik tangga, eh, nggak kuat. Ya yaudah, kita lihat yuk gimana caranya, dan nanti kita langsung on-unboxing. Unboxing, <laughs> unboxing oke. Okay? Nah, kita akan ngambil barangnya di Maxi Ika Store Magnet is that right? <laughs> Ika, Maxi. Huh? Ika Maxi Ika Maxi Store Magnet Eller? Ya yeah, Ika Maxi I say Whatever <laughs> Ini linknya, terus diaktifin Keman-keman Tut! Terus deh okay. nih paketnya Yes. Yeay! Okay. Wow, hari ini kita agak-agak spesial ya tempatnya Karena kita ada di coffee shop Jadi agak-agak lumayan cantik ya Tempatnya Dan aku mau coba buka ini LIBERAL VALCOMA ECLUVENT Jadi ini kayak uh, box selamat datang untuk bayi yang baru lahir Dan ini gratis Jadi daftar di websitenya Masukin semua data-datanya Terus due date-nya kapan Habis itu terus langsung uh, dia kirimkan Sekarang berarti kurang satu bulan dari due date satu setengah bulan lah dari dudet Terus dia langsung kirimkan ini ke aku Kita lihat sini apa aja Wow Banyak juga loh Ini satu Wain wipes wet wipes Jadi itu su basah Terus ini Baby wash Baby wash Oke okay, sayang, kasih Baby oil Terus ini Daily Intimate Wash Gel Jadi buat emaknya kayaknya ya Libre Care So, ini kayaknya buat emaknya Jadi buat nyuci Maggie Terus ini ada mainan bayinya Dada dada Terus ini ada pembulat ya Pembulat sehari-hari Jadi yang tipis Terus ini ada nursing pads. Oh, tapi saya juga punya Jadi ini kapas untuk menyusui, jadi biar ga basah gitu dirga sempat tuh. Terus aku juga dapat popok. Ya. Ya, kemarin aku dapat popok, dapat popok lagi. Ya, kemarin aku udah dapat popok, dapat popok lagi. Tuh, ini isinya ada 5 dan 9 pieces. 5 untuk 2 sampai 5 kg. Terus ya Salah. Halo? Hei? Sembilan, oh, I don't know Gak tau deh berapa isinya Pokoknya dia bilang ini oh, 5 yeah. plus 9 pieces ini. Terus Next Adalah hmm. Sorry. Apa nih? Kayaknya nih sample gitu uh -huh. Inhaler gratis proof Gagak ngerti gua ini apa ya? Ini Aha. apa ya? Ah, oke Kita lihat aja ya Oh, ini kayak pembalut juga, mungkin sampel pembalut ya, selain bukan, bukan dari Libero nya Terus ini, dapat diskon-diskonan, jadi bukuan Tuh, tubun -tubun sebesar 200 krona atau kurang lebih 300 ribu Tuh. Tuh jadi nanti uh, kodenya diregister dengan kode ini terus nanti kita dapat diskon-diskon untuk pembelian produk dengan merek LIBERO terus yang ini kayak cuman Panduan ibu, ibu, ibu. ibu Baru Ya umpah, lucu banget ya Dan ini semua keren, dong oh, iya. Oke, itu dulu Kita masukin lagi ya Ada bau-bau dingin ada Ya, ya skip aja. Coba ya. Ini The unicornless. Dia itu ada wanginya. juga sweet sauce. Unboxing kita hari ini, unboxing produk Libero. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya, hello. test mm -hmm. mm -hmm. yeah, I don't know. I didn't do And like, it's, uh, it's really really rare. check that is That is true, correct. Maria didn't know why it was. Was it like a routine control, or was it extra control? You no, know? it's it's like uh, to check the placenta. Yeah, but did did you didn't know before? That. I mean, I didn't know that they, I have to drink. Yeah, but you, you knew it was to check for the placenta today. Yeah. Okay. It's a routine. Ah, okay.